Baiklah para sahabat seluruh kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ke kabar pertama para sahabat dia ya, dibuat semakin penasaran nih Kita semua sebagai fans sejati dari Lesti dan Rizky Bila Yang sebelumnya para sahabat ada terbaru dari Bang Adin dan Bang Goril Yang mana tentunya mereka berada di Bandara Sultan Hasanuddin tempatnya di Makassar Para sahabat ya kita mendapat info kemarin bahwa Leslar akan syuting Cinta Abadilasan di Malang Wow Tentunya kita dibuat penasaran Di Makassar apa di Malang para sahabat, ya kita simak persahabat yang unggah ini Diunggah atau diposting oleh akun sahabat Dan serta imun Ada kalimat yang dituliskan lewat caption Malang atau Makassar sih dimanapun kalian Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin, yang penting um, mereka Selamat dan selalu diberikan Kelancaran Dan kita lihat juga di kolom komentar nih Banyak sekali respon Banyak sekali anggapan yang diberikan dari akun Nurjana9161 mengatakan Makassar ini mah Leslar acara apa di Makassar katanya tuh Dan kita lihat keunggahan terbaru Bang Adlin di IGES pribadinya Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan bahwa Bang Adlin, Bang Boril dan Lintar ini otw kembali naik pesawat persahabat ya kita semakin dibuat penasaran oleh tim Leslar Entertainment persahabat ya Yudo akan selalu terbaik saja Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kemudahan Kelancaran, apapun yang dilakukan hari ini Dan untuk selanjutnya para sahabat, Kita lihat aja nih ada sebuah unggahan Spesial cute vitamin bahagia yang kita dapatkan Di pagi hari ini Tentunya asyikin aja Mudah-mudahan kakak Bilar dan diri Lesti, Selalu diberikan kesehatan Dan kita dibuat Makin penasaran kejutan apa yang akan Disuguhkan hari ini oleh idola kita